Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Apa kabar kalian semua seluruh subscriber ya, Yang hari ini sudah memberikan support dan dukungan Terhadap channel ini Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat Dan tentunya harus masih tetap semangat ya Agar kita bisa melewati satu persatu permasalahan hidup Yang hari ini sedang Kita hadapi dan jalani dan yang penting kalian harus bisa mampu untuk bersikap tenang Dan tidak melakukan tindakan negatif apapun Yang mungkin hari ini bisa merugikan diri sendiri Orang lain dan orang-orang yang kita sayangi Oke baik ya Pada video kali ini kita pengen nge-share lagi hampir 50 lebih aplikasi pinjol ilegal yang hari ini diblokir oleh pihak SWI yang mungkin sudah ditangkap sama pak polisi. Jadi apabila nanti dari 50 lebih aplikasi pinjol yang akan kita sebutkan ini salah satunya adalah aplikasi yang sedang Kalian pakai atau mungkin kalian sedang mendapatkan teror dan intimidasi maka fix tidak usah dibayar lagi. Apabila memang mereka sudah melakukan penyebaran data dan mengintimidasi apabila memang mereka tidak mau bernegosiasi untuk membayar sejumlah berapa yang kalian terima. Jadi bang apa aja sih? Nah mungkin untuk kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini. Kalian yang mungkin belum mengetahui aplikasi apa saja yang ilegal. Kalian juga bisa scroll. Di video-video yang sebelumnya kita udah banyak memberitahukan aplikasi-aplikasi pinjol ilegal. Dan Alhamdulillah masih banyak orang-orang yang menggunakan aplikasi tersebut. Jadi maka otomatis langsung auto lunas. Tidak perlu dibayar lagi apabila memang mereka tidak mau bernegosiasi Apabila memang mereka sudah melakukan penyebaran data kepada kalian. Oke langsung aja bang apa aja sih aplikasinya kalian bisa melihat di belakang layar monitor ini. Oke itu dia guys. Yang pertama...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 rupiah plus Oke baik kita lanjut di urutan yang keenam adalah aplikasi Komodo RP dan di urutan yang ketujuh adalah aplikasi dana lancar dan di urutan yang kedelapan adalah aplikasi dana now dan di urutan yang ke-9 adalah aplikasi cashtor dan di urutan ke-10 adalah aplikasi pinjaman roket Oke dari 10 aplikasi yang tadi kita sebutkan ada nggak yang sedang kalian pakai kalau ada maka fix itu adalah aplikasi pinjol ilegal yang tidak perlu kalian bayar. Oke di urutan yang ke sebelas adalah aplikasi cash cash dan di urutan yang ke belas adalah aplikasi pribadi cash. Di urutan ke-13 adalah aplikasi go pinjam dan di urutan ke-14 adalah aplikasi raja pinjaman di urutan ke-15 adalah aplikasi sahabat. Di urutan yang ke-16 adalah aplikasi uang Anda. Di urutan ke-17 adalah aplikasi pinjaman tulis. Dan di urutan yang ke-18 adalah aplikasi duit datang, duit datang dan pergi, ya kan? Dan di urutan yang ke-19 adalah aplikasi uang loan. Dan di urutan yang ke-20 adalah aplikasi cash lancar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 dari 30 aplikasi yang tadi kita sebutkan ada nggak yang sedang kalian pakai? Maka fix utang kalian langsung auto lunas. Di urutan ke 31 adalah aplikasi dompet hoki. Dan di urutan ke 32 adalah aplikasi duit tarik. Dan di urutan ke 33 adalah aplikasi emas kota. Dan di urutan ke 34 adalah aplikasi money solus. Dan di urutan ke 35 adalah aplikasi pinjaman gaji. Di urutan ke 36 adalah aplikasi rupiah loan dan di urutan ke-37 adalah aplikasi sinilah cash dan di urutan ke-38 adalah aplikasi trang cash dan di urutan ke-39 adalah aplikasi tunai butuh dan di urutan ke-40 adalah aplikasi tunai sentral ada nggak dari 40 yang tadi kita sebutkan lanjut untuk di urutan ke-241 ya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 urutan ke 47 adalah aplikasi pinjaman yuk nah seperti yang aku katakan kemarin ya banyak aplikasi aplikasi pinjol ilegal ini membuat namanya hampir sama dan serupa dengan yang legal ojk ini pinjaman yuk bukan pinjam yuk kalau pinjam yuk masih bersatus legal ojk di urutan ke 48 adalah aplikasi cash cash now dan di urutan ke 49 adalah aplikasi uang hits dan di urutan ke 50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 Di urutan ke-55 adalah aplikasi Pundi Murni. Nah lanjut untuk di tiga urutan terakhir adalah aplikasi 56 adalah aplikasi Sumber Solusi. Dan di urutan ke-57 adalah aplikasi Pinjaman Mudah. Dan di urutan yang terakhir adalah aplikasi Reksadana. Oke okay, baik itulah tadi 58 aplikasi pinjol yang ternyata ilegal yang apabila mereka sudah melakukan penyebaran data kepada kalian sudah mengintimidasi dan meneror dan kalian dan mereka itu tidak mau bernegosiasi terkait tentang masalah biaya denda bunga dan ini itu segala macam nggak perlu dibayar lagi. Memang salah satu cara untuk menutup semua aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini adalah dengan cara tidak lagi membayar biaya perpanjangan dan pelunasan kepada mereka. Apabila memang mereka ya, seperti sudah melanggar beberapa ketentuan-ketentuan hukum, dan yang jelas aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini tidak memberikan kontribusi apapun kepada pemerintah. Mereka tidak membayar pajak, mereka tidak taat pada semua peraturan pemerintah melalui pihak OJK, dan mereka hanya memanfaatkan kesusahan kita hari ini. Mereka hanya memanfaatkan ketidaktahuan kita tentang apakah mereka ini sudah legal OJK atau tidak. Ya kan, oke. Jadi mungkin itulah tadi yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.